Putri Duyung di antara makhluk mistis lainnya memainkan peran besar dalam budaya populer. Tetapi apakah mereka nyata atau pernahkah mereka ada di masa lalu? Makhluk keindahan alam yang hidup di lautan luas ini telah ada dalam buku, teks, dan film selama ratusan tahun. Apa itu Putri Duyung? Putri Duyung duduk di atas. Batu dekat laut Putri Duyung adalah makhluk cantik yang terdiri dari tubuh bagian atas wanita yang melekat pada ekor ikannya indah. Dan mereka telah muncul dalam teks selama ratusan tahun. Makhluk mistis telah ditulis dalam cerita rakyat di seluruh Eropa, Asia, dan Afrika. Legenda Putri Duyung berasal dari kisah Duyung atau Popula. Demerfolk dikenal sebagai manusia yang tinggal di air Putri Duyung adalah nama untuk representasi perempuan dari makhluk mistis ini. Duyung adalah penghuni air laki-laki. Tidak ada bukti bahwa mereka nyata, karena representasi mereka muncul dalam cerita rakyat dan mitologi. Tetapi ada kemungkinan bahwa merfolk ada, tetapi tidak seperti yang kita gambarkan hari ini. Apa definisi dari Putri Duyung? Putri Duyung telah direpresentasikan dalam berbagai cara di seluruh dunia, dari makhluk jahat yang menggoda di laut hingga wanita cantik dan anggun. Putri Duyung diwakili dalam dua lampu. Yang pertama adalah bahwa mereka adalah penggoda jahat yang memikat pelaut ke laut dengan lagu-lagu menggoda dan penampilan menarik. Yang lainnya adalah bahwa mereka adalah wanita laut seperti Dewi Laut dilukis atau digambarkan dengan cara yang indah dan elegan. Mereka terbukti kesepian dan merindukan seorang pria atau hubungan dan menjadi manusia. Penggambaran representasi baik dan jahat ini telah diadaptasi dari waktu. ke waktu dan telah sangat dipengaruhi oleh penyair romantis Jerman dan pelukis pasca romantis. Dalam mitologi Yunani, mereka dikenal sebagai siren mereka adalah makhluk berbahaya yang menggoda para pelaut kapan dokumentasi pertama Putri Duyung Putri Duyung menarik seorang pelaut ke laut salah satu dokumentasi pertama merfolk berasal dari teks Cina yang ditulis pada abad keempat sebelum masehi san Jing adalah teks Cina klasik yang berbicara tentang binatang mitos pegunungan dan geografi besar daerah tersebut di Cina Jiaoren diterjemahkan menjadi orang-orang hiu dan banyak ditulis di seluruh teks abad pertengahan Kemunculan pertama dokumentasi duyung berada dalam teks catatan hal-hal aneh yang ditulis pada awal abad ke Masehi. Putri duyung muncul di Homer's Odyssey yang ditulis sekitar 675-725 SM, di mana nyanyian mereka yang menggoda adalah pembunuh pria di laut. Ini adalah teks sastra pertama yang menggambarkan lagu-lagu menggoda mereka yang memikat para pelaut, tetapi dalam puisi ini, mereka berhasil melarikan diri tanpa terluka. Putri Duyung juga muncul di Asyur sekitar 1000 SM. Legenda tersebut menceritakan tentang Dewi, Atargetis, dan transformasinya menjadi putri. Duyung setelah melompat ke danau, setelah merasa malu membunuh kekasihnya, dia tidak dapat mengambil bentuk penuh ikan tetapi berubah menjadi Putri Duyung. Karena kecantikannya, dia dikenal sebagai Dewi Derketo dalam mitologi Yunani. Kapan penampakan pertama Putri Duyung? Seekor manata yang terlihat seperti Putri Duyung yang tidak menarik. Penampakan Putri Duyung yang didokumentasikan paling terkenal adalah oleh Christopher Columbus. Pada 9 Januari 1493, dia menulis di buku catatannya bahwa dia telah menyaksikan sesuatu yang ajaib dan belum pernah dilihat sebelumnya. Dilepas pantai Afrika, Columbus menyaksikan tiga Putri Duyung yang terangkat di atas permukaan laut. Dia menggambarkan mereka sangat berbeda dari cerita-cerita rakyat. Mereka tidak seindah dan ajaib tetapi lebih sederhana dan seperti ikan dengan wajah manusia. Dikatakan bahwa dia salah dan benar-benar melihat manata atau makhluk laut lainnya yang bisa disamakan dengan Putri Duyung jika dilihat dari kejauhan. Siapa Putri Duyung kecil itu? Ariel dari Little Mermaid melihat ke atas dan bermimpi tentang berjalan di darat. The Little Mermaid adalah salah satu kisah Putri Duyung paling terkenal dalam sejarah setelah diproduksi menjadi film oleh Disney pada tahun 1989. Cerita aslinya ditulis oleh Hans Christian Andersen pada tahun 1837, menceritakan kisah Putri Duyung kesepian yang rela menyerahkan hidupnya di laut untuk jiwa manusia yang nyata. Kisah ini adalah salah satu yang pertama di mana kisah tragis Putri Duyung berubah menjadi kisah dengan akhir yang bahagia. Dan itu mungkin kisah Putri Duyung paling terkenal di seluruh dunia. Ini adalah salah satu cerita pertama yang menunjukkan Putri Duyung menjadi naif dan polos. Tidak seperti kebanyakan penggambaran penggoda-menggoda lainnya. Ada patung Putri Duyung di Copenhagen, Denmark, tempat kisah itu ditulis dan itu adalah monumen yang populer untuk dikunjungi wisatawan. Kesimpulannya, tidak diragukan lagi bahwa pesona Putri Duyung akan terus diturunkan dari generasi ke generasi. Tetapi pertanyaan tentang keberadaan mereka tidak diketahui dan menunjukkan bahwa mungkin ada penampakan atau teks yang menggambarkan mereka. Tetapi itu bukan bukti kuat untuk menunjukkan bahwa mereka ada. Teori lain adalah bahwa Merfolk bisa ada di seluruh cerita rakyat. Tetapi hanya karena mereka hidup di tepi laut tidak berarti mereka menyerupai makhluk setengah ikan setengah manusia. Bisa jadi deskripsi tersebut telah ditafsirkan bertahun-tahun kemudian untuk menggambarkan makhluk mitos. Meskipun mereka hidup dalam cerita rakyat, tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan bahwa mereka ada dalam kehidupan nyata.